jika pergerakan oil USD bergerak ke bawah dan tertahan di sekitar area kritis pada kisaran 71,80 sampai 71,45 maka tunggu kemunculan bentuk pola candlestick bullish yang valid dengan memperhatikan juga indikator ADX berada di atas level 25 karena ada potensi harga oil USD kembali bergerak bullish ke atas menuju level 72.74 Sebaliknya waspadai jika harga oil USD terus bergerak ke bawah dan menembus level level 71.45 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 70.90 sekian analisa forex untuk tanggal 29 Juli tahun 2021 untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex anda silakan hubungi 08 1 2 1 2 1 1. sekali lagi